yuk coba ya turtle bisa nggak ya tapi mitnya aman guys tujuh ada bapak bapak teman teman hebat shet ban itu itil litil litil di belakang yam <tell> nice huh? ayo kau ayo kau maju oh, kabur kabur kabur bisa abis, abis. Oh. mantap Take the sini, Mami, kemana? Ini kejauhan, nature cafe. Oh, super, sini kita mau tahu daripada minggu. Ayo, ayo, ayo. Nanti dulu, Surprise! Oh langsung dibully mak laron <lars> laron jangan sampai kalah ya cantik kok oke bang doain untuk kemenanganku ya thank you sorry Sama maaf aja udah pokoknya oh, kenapa minionnya <lars> assalamualaikum pak Dada ada sakit. Awas, oh, <tuk> itil ulti waduh, itu Hmm, lari, aduh, lagunya kebencet wow. dulu yang gak terbang jadinya. padahal mau jadi Bruna terbang ya. pulang. <tuk> run, run, lari lari lari lari lari lari. domi terus berlari. halo guys. wah kena dia. iya mau wow, tipis anjing gak kena, oke okay. nafsu sadis, terobos saja lah, terobos lagi ya, keren, mantap, seling pelikan, udah naga, wow, bisa dikubur sekali lagi meningguy itu, wow. Oh, surprise surprise hey, terbang terbang terbang terbang ayo ajak aku terbang kok oh, malah kena kumur sampe tom. Aduh, kena gempit terus. Oh, kena harusnya emang selalu kena gempit. Bangsat kau. Aduh, cowok-cowok mah ya ke kak Andre Pratama kayak gitu tuh. Buktinya cowok-cowok juga banyak yang sukses kok. Halo. Kalau kayak gitu jangan nyalehin wanita dong. Salahin diri sendiri, kenapa sih gue yang gak maju-maju? Apa sih yang bikin gue gak maju? Intropeksi diri sayang maksud suara laki-laki kalo sama perempuan? Bagi itu, laki itu paling tinggi ya Jadi ya kawunya ini yang goblok Harus intropeksi diri, kenapa nih gue yang gak maju-maju? Orang kerja aja mau naik jabatan kan? miskin aja pengen kaya co orang kaya aja kayak mempertahankan kekayaannya jadi antropeksi diri tercuma sekolah <kos> eh, waaah dumbreng dumbreng dumbreng dumbreng dumbreng dumbreng ampe ampau dulu, kan, anjing kenapa gua terus sih cocok aduh hilang lagi itu namanya makanya ini ke terus Nggak bisa goyang <SILENGALAN> Mami! Hai! Mau lagiin, Sen? Mau lagiin, Gang? slinger nyari mati itu <SILENGALAN> tuh Hampir sama-sama-sama kayak iya. rumah Ia pake akun fake lagi ya kan udah keliatan dari situ aja ya kan udah gimana gitu pakai akun fake laki mah gentle bro, laki mau usaha bro, bukan miss. it's cool don, lagi ngabis mulu nggak akan diterima sama cewek wait a minute wah omong gak atas, pusing gue, di atas ya bang kalau perempuan nih harus di atas ya bang karena gitu, di diginjut, nantinya kan indoor, ya, Bang abang. Gitu, Omis. Om enggak <gakak> ada, enggak ada kodratnya kayak gitu. Laki-laki, assalamualaikum, Pak. Iya, <gak> kayaknya juga.